sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, US terus bergerak ke atas dan menembus level 0.69098 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.69969 sekian analisa forex untuk tanggal 8 April tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silahkan hubungi 081.